Oke, okay, Assalamualaikum teman-teman pecinta catur, catur manias Oke, okay, kali ini saya akan membahas tentang Tutorial Cara kuda menghabiskan Semua bidak-bidak yang ada Di hadapan Tanpa terkecuali Yaitu kunci Atau langkah pertama Yaitu udah harus di pojok kanan Di hadapan kita ya Dan langsung saja Langkah yang pertama, langkah yang brilian langsung saja makan kuda nomor 2 dari bawah dan langkah kedua dan langkah yang ketiga dan langkah yang keempat ini adalah kunci juga kunci yang belian langkah yang pilihan langkah yang terbaik yaitu awal dari sudut sebelah kanan dan diakhiri sudut sebelah kiri ujung dan langsung kembali melangkahkan ke tengah langkah kelima dan langkah keenam yaitu kembali lagi kita Makan di sisi bawah yang sudah dimakan tadi ya Dan langsung saja kita makan kuda Mulai melangkahkan langkah yang terbaik, langkah yang brilian Ini adalah kunci utama untuk memecahkan rekor kuda sakti ini Untuk menjadi predator atau kuda pemangsa, kuda karnival kuda yang pemakan segalanya ini akan menghabiskan target-targetnya sasaran-sasarannya sasaran yang empuk yaitu gajah dan ini juga kunci kawan, kawan kalau seandainya kuda tidak berada di atas awal langkah pertama tadi maka akan fatal A maka akan berakibat fatal dan tidak bisa menghabiskan gajah-gajah yang ada di Hadapannya Dan kuda predator Melakukan aksinya kembali Dan ini adalah langkah pilihan Langkah terbaik Dan jangan sampai salah kawan-kawan Seandainya salah melangkah Pastinya tidak akan terjadi Kuda sakti Tidak akan menjadi pemecah rekor Rekor dunia Maupun akhirat Dan kembali lagi Kuda menjadi predator Menjadi Binatang yang sangat puas Sangat kejam Ya salah melangkah ternyata kudanya Dan ternyata Maksudnya memakan gajah yang Gajah terang ini kawan ya Dan ini adalah langkah brilian Langkah yang terbaik Dan jangan sampai salah melangkah Seandainya salah melangkah pasti akan Terjebak kuda ini Tidak akan menjadi kuda sakti Dan ini adalah langkah kunci juga kawan Dan jangan sampai memakan Yang di atas Ya Makanlah yang di bawah Nomor 2 ini kawan Seandainya makan yang di atas Itu akan merubah Susunan tata ruang Dan waktu Dan ini adalah langkah brilian Langkah terbaik dan ini Mau di atas mau di bawah ini sudah bebas Maka akan tetap saja habis Dan ini memenyah rekor Dan kuda sakti Berhasil memecahkan rekor murinya Yaitu menghabiskan melalap habis yang ada di depan-depannya dan tidak diberi ampun maka layak diberi julukan kuda sakti atau kuda predator atau kuda karnibal pemakal pemakan segalanya pemangsa apa yang ada di hadapannya dan terima kasih semoga bermanfaat ya kawan